Assalamualaikum Ada orang yang bertanya bagaimana kalau saya di pagi hari dan siang hari Tidur dan mimpi basah Itu tidak membatalkan puasa, lanjut puasa Tapi tetap mandi wajib, mandi besar untuk melanjut puasanya Dan yang kedua ada orang-orang yang onani Onani dosa, membatalkan puasa dan wajib ganti hari lain habis Ramadan yang ketiga ada suami isteri berhubungan tapi mereka dua duanya malas mandi di malam hari, boleh enggak tunda mandi sambil azan subuh? Boleh mandi walaupun sesudah azan subuh dan lanjut puasa karena hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masalah.